kita selalu bangga dan pastinya selalu dibikin bahagia karena Leslar bener-bener banyak orang yang sayang. Dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. Alhamdulillah. Kemudian disimak juga nih persahabat ya. Masih momen di acara ultahnya Waini Salim. BBL ekspresinya lucu banget persahabat ya. Papa BI sampai gemes banget tuh dengan Abang Fatih. Yang emang luar biasa, cerdas, pintar. Pokoknya... Semuanya ada di BBL yang baik-baik Kita selalu mendoakan yang terbaik Untuk Abang Fatih Semoga sehat terus, bahagia terus Dan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua, amin Dan berikutnya juga persahabat ya Di Unggan Marcel Radival Kita lihat persahabat ya Marcel aja meminta tanggapan Kepada Leslar Mengenai tentunya pesulap merah nih <laughs> Ini sih luar biasa banget ya Papa Bi, Bunda Leslie emang the best banget nih Selalu menjadi contoh dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Kita simak juga di Ultimate Caption yang dituliskan oleh Marcel Radival atau pesulap merah Tanggapan Leslar katanya tuh Hingga langsung dikomentari oleh Papa Bi ya Disitu Papa Bilar mengatakan NT kadang-kadang NT Marcel katanya tuh Aduh Masya Allah banget ya Orang baik memang selalu dikelilingi oleh orang-orang baik luar biasa, dan tentunya kita juga selamat banget ya dengan kalimat komentar yang diberikan oleh Les L'Oléfons. Kita lihat persahabat dari akun Selfie, ya, 7863 mengatakan: "Untung Abang El nggak ada di situ kalau nggak uik pesulap merah ditarik," katanya tuh. Wow, selamat banget ya. Untungnya nggak ada Abang Fatih di sana kalau ada sih. Bakalan ditarik nih, per Perselap merah nih, bersahabat ya. Pastinya bakal ada korban berikutnya. Kemudian juga bersahabat ya, kita lihat di unggahan special SCTV yang mana Lesti Kejura ini berkolaborasi langsung dengan Raisa dan Salvok. Banget ya, ini langsung dari SCTV yang berkomentar, ini disematkan oleh SCTV langsung. Disitu kalimat komentarnya. Kira-kira setelah penampilan mereka di Hood SCTV, bakalan ada duet-duet mereka lagi nggak ya? Atau single bareng gitu, pasti bagus deh katanya itu, Masya Allah. Mudah-mudahan berselamat ya, semoga saja Lesti dan Raisa bisa duet lagi dan mudah-mudahan ada single. Untuk mereka berdua Kita selalu mendoakan yang terbaik Ini langsung SCTV yang berkomentar Persahabat ya Pastinya bakal ada sesuatu kejutan spesial sih Yang selalu kita dapatkan dari Bunda Lesti Keciora Kemudian disimak juga persahabat info Tentunya mengenai Infotainment Award 2022 kita selalu diingatkan, selalu diinfokan mengenai dukungan untuk Leslar di ajang Infotainment Award 2022 di voting tahap pertama untuk Les Lovers semuanya jangan sampai lupa dukung dan voting ya untuk family Leslar buat masuk nominasi di Infotainment Award 2022 kita lihat langsung info dari official Leslar Lovers Indonesia Voting tahap 1 pada Infotainment Award 2022 itu dilakukan secara terbuka agar SCTV viewers dapat mengirimkan nama, tokoh, aktor, aktris, adegan, kategori lainnya sesuai dengan pilihanmu. Periode voting adalah 25-30 Agustus 2022. Itu bersahabat ya, sampai 30 Agustus untuk voting tahap pertama. Kita simak juga di info yang dituliskan di kalimat caption oleh official Les Lovers Indonesia. Halo Les Lovers, jangan lupa vote Leslar Family untuk masuk nominasi di Infotainment Award 2022 dengan cara swipe slide berikutnya ya. Dan untuk link votingnya, kalian bisa langsung ke bio Instagram SCTV. Salam Les Lovers Indonesia. Tuh, persahabat ya yang tentunya belum tahu caranya. Langsung aja, klik link di bio akun Instagram SCTV karena linknya ada di sana. Persahabatnya, langsung aja kita dukung yang terbaik. Kemudian, juga kita simak, persahabat ya, momen spesial di vlognya Lesar Entertainment" yang sudah di-up. Ini momen cute banget nih, BBL video call dengan panda saat panda liburan di Perancis. Persahabat ya yang bikin tentunya. Masya Allahnya ternyata BBA sudah punya HP sendiri, mereknya aja iPhone. Wow, bang Wimensikal ya. <laughs> iPhone nih persahabat ya HP abang Fatih luar biasa banget ya momen ini diunggah kembali oleh kesendal putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan. Handphone abang aja, iPhone tapi seenggaknya nanti ada satu hal yang sama sih, kayak abang sama-sama pernah habis kota. Katanya, ya, aduh, masya Allah banget ya yang belum nonton. Kalian wajib langsung cus ke channel YouTube Lhasan Entertainment karena kebahagiaan sudah disuguhkan lewat vlog-vlog yang telah di-up di channel YouTube Lhasan Entertainment. Dan pastinya kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga kabar bahagia serta kabar-kabar baik dari Lesti dan Bilar selanjutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru seputar Les Lar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.